Namaku adalah Kamado Tanjidor. Aku adalah seorang pemburu iblis. Aku menjadi seorang pemburu iblis untuk mengembalikan adikku yang diubah menjadi iblis. Untuk menyelamatkan adikku, aku harus mengalahkan pemimpin para iblis yang bernama Kibutsuji Muzan. Untuk melakukan hal tersebut, tentu saja aku harus bergabung dengan organisasi pemburu iblis. Organisasi ini beranggotakan ratusan orang terlatih. Di antaranya ada sembilan orang pemburu iblis terkuat yang disebut Hashira. Saat ini aku ditugaskan oleh ketua organisasi untuk melakukan penyerangan ke markas para iblis. Kebetulan itu sejalan dengan tujuanku. Rencananya aku akan ditemani oleh rekanku dan satu orang Hashira. Dan ini adalah petualanganku. Wah, udah siap aja nih. Iya dong, ngomong-ngomong, Inosuke mana tahu tuh? Katanya dia lagi berburu babi buat dijadiin topeng. Wah, udah siap aja nih. No, itu dia tuh lah. Inosuke tumben nih topeng lu beda. Huh? Beda apanya? G gak tau sih. Tapi topeng babi lu gak ada serem-seremnya, gak kayak biasanya. Iya nih. Kayak pernah liat di mana gitu. Kayaknya lu salah babi deh. What? Ya udahlah, biarin aja. Orang adanya cuma ini. Oke deh kalau gitu. wis lah. Kalau gitu, ayo berangkat. Nunggu apa lagi? Bentar dulu. Kita berangkatnya sama satu orang Hashira Hashira? Iya, soalnya kan yang tahu lokasinya Hashira itu noh itu orangnya tuh lagi jalan Woi, bocah-bocah Dah pada siap kalian Hashira apaan nih? Gak ada serem-seremnya Woi, lu kalau ngomong jangan sembarangan Gua ini Flame Hashira Gua bisa bakar semua iblis sampai jadi abu Wah, keren tuh Kalau lapar, tinggal masak Gak usah cari kayu bakar dulu Yeay, makan aja pikiran lu Udah, bercandanya Gak usah basa-basi lagi Ayo sekarang kita berangkat Nah, akhirnya kita sampai juga. Guys, markas Muzan dan anak buahnya ada di belakang sana. Ingat ya, pokoknya kita bakal ngelakuin serangan mendadak. Kita bakal bikin mereka terkejut. Pakai lilin gak, Bang? Woi, lu ngapain bawa bolu? Huh? Kan katanya mau ngasih kejutan. Surprise! Aduh, aduh, lu pikir ini happy birthday apa? Emang bukan ya? Ya bukan, Sukidi. Ya terus, kenapa gua bawa bolu? What? Ya gak tahu. Ya, mau banjir deh. Tenang, taruh bolunya gua yang abisin. Makan mulu yang lu pikirin? Udah, nggak usah banyak bercanda. Ayo sekarang kita berangkat Woi, Muzan Ini adalah serangan mendadak Menyerahlah Ayo keluar Muzan Lawan kami Surprise! Mujan, keluar dong. Aku udah bawa kue nih. Mujan, keluar lu. Aku mau makan kue nih. Udah lapar. Makan mulu pikiran lu. Wah, Bang Renggoku. Gimana nih? gak ada siapa-siapa di sini. Waduh. Gua juga gak tahu tuh harusnya para iblis ada di sini ya terus gimana dong ya udah kalau gitu kita bagi tugas aja gua sama Inosuke periksa semua ruangan terus Zenitsu sama Tanjiro tanya warga sekitar oke okay, okay. lah kalau gitu Permisi Permisi Lah kok gak ada orang juga sih Padahal warungnya buka huh? Lu salah bang Harusnya begini nih Beli Be -be -be -be Beli Iya Beli apa Aduh ibu Sebenarnya kita gak mau beli apa-apa sih. Kita cuma mau tanya, Ibu tahu yang namanya Muzan gak? Tanya-tanya seenaknya, dikira aku itu Google apa. What? Beli dulu dong, baru nanya. Waduh, kok gitu sih? Udah, Bang, beli aja gorengan atau snack. Gua lapar nih, astaga! Makan mulu yang lu pikirin? Ayo cepet Mau beli gak nih? Aduh Ini si ibunya pelita amat sih Masa nanya doang harus beli? Nah gue punya ide nih Ya udah bu Saya beli permen satu biji ya Ini uangnya nih 100 ribu. Mampus lu, bingung kan lu ngasih kembaliannya Makanya jadi orang jangan pulit Ini ya permennya Jadi kalian mau nanya apa? Lah, kembaliannya mana? Apaan? Orang uangnya pas? What? Mana ada permen doang seratus ribu Ada-ada aja nih si ibu Ya, ada dong. Itu kan permennya dari multi pers lain. Hah? Ah, ngaco nih si ibu. Mana ada yang begituan? Udah, bang, ikhlasin aja. Ingat, tujuan kita itu buat nyari muzan, bukan buat ribut sama ibu warung. Bener juga sih, ya udahlah. Ya udah, Bu, saya mau nanya, boleh enggak? Ya boleh dong, kan udah beli. <muk> Ini ibu tahu nggak, penghuni kastil yang di belakang itu, yang namanya Muzan, kok dia gak ada ya? Oh, si Agus, What? Agus, Agus Muzan, Ibu, bah. iya, si Agus, Muzan itu emang suka ngopi di sini. Dia sama beli mie. Oh, gitu. Terus sekarang dia di mana? Dia lagi pulang kampung. Palingan, pulangnya seminggu atau dua minggu lagi Oh, aduh ternyata pulang kampung dia, Pai Iya, Bang, yaudah sekarang kita kabarin yang lain, Bang Yaudah, ayo-ayo Makasih ya, Bu Iya, sama-sama Gimana? Gimana? Ketemu gak? Wah, bang, gawat nih. Katanya, si Muzan lagi pulang kampung, ntar dia baliknya dua minggu lagi. Walah, oh, pantesan. Abang udah periksa semua ruangan di kastil ini belum? Udah, emang semua ruangan kosong, gak ada siapa-siapa ya? Jadi gimana dong? Sekarang kita ngapain nih? Gua lapar, Ben. Aduh, mau mau kita balik lagi ke sini dua minggu lagi nih. Soalnya mau ngapain coba kalau orangnya gak ada? Bentar, gua ada ide nih. Gua sama Inosuke nemu satu ruangan yang mencurigakan lah. Mencurigakan gimana? Udah, pokoknya lu ikut aja, ayo. Lah, ini ruangannya. Huh? Iya, enggak hmm, ada yang aneh sih. Apanya yang mencurigakan? Coba, What? gini loh. Ini kayaknya sih kamarnya si Muzan, tapi kalau dilihat-lihat, gak cocok banget sama kepribadiannya Muzan. Masa raja iblis kamarnya unyuk begini? Oh iya, bener juga sih Terus, barang-barangnya juga banyak What? Iya ya, barang-barang bagus begini kok gak dibawa pergi ya Terus, rencana abang apaan? <Gesih> <Sukai> Semuanya udah diangkut belum? Udah bang Laptop ada ada, Bang. Aman, perhiasan semua diangkut. Udah dong, Bang. Bagus.